Kita coba Lihat Ternyata tidak mengenai ayam Dan Menembus dada Tidaknya 3 meli Sesarannya Pasok Nah ini menembus 3 meli Saya untuk saya memikirnya ini untuk uh, hamba seperti musang yang banyak uh, memakan ayam tiap malam. Oleh karena itu, saya Nah, nanti di dalam pipa seperti ini, duduknya harus besar apinya. Ini tidak nampak. Mari kita, saya kasih nampak lagi di dekat Seakan kabelnya, kabel keras ya, kabel bisa digunakan kabel kecil. Nah, ini udah nampak apinya, nampak lewat. Nah, seperti kilat ya, nanti di dalam seperti itu kita taruh nah ini untuk elbow yang sudah kita masukkan korek api yang sudah kita potong korek apinya lalu kabelnya disambung kemudian kita taruhkan pentul usahakan pentulnya dengan kabel rapat ya kuat tidak mudah lepas kita ikan dengan rapat. Sebenarnya sangat cukup sederhana dan mudah ya. Tidak untuk ditidur. Ini digunakan untuk membasmi musang saja. Terdengar. Baru kita masukkan pentulnya ke dalam pipa. Selesai, lobang jarum, jarum pentul kita masukkan. Usahakan di dalamnya api yang seperti tadi. Karetnya bisa digunakan uh, dimasukkan sebelumnya ataupun tidak bisa digunakan juga bisa tidak dipasang karet di situ juga bisa. Cuman saya bikin karet agar untuk antisipasi saja. Nah untuk ini kita gunakan kelam pipa kita ikan dengan kelam pipa. kita taruh seperti ini sebentar saat saya kehilangan obengnya kita kencangkan oke, dudukannya kita rapatkan lagi ini sebenarnya senapan BFNC juga digunakan untuk menembak ikan tapi larasnya diganti dengan laras senapan ya yang ukuran 5,5 juga bisa ukuran 4,5 juga bisa nah ini sudah jadi Nah untuk sahabat semua yang mau membuatnya hati-hati Ini saya gunakan stokkan Untuk tutupnya kita gunakan isolasi sedikit agar lebih rapat Agar spritusnya kalau masuk ke dalam tidak keluar Jadi, aman dia oke. Okay, sobat, sudah siap ini untuk larasnya? Saya gunakan laras besi ya. Ini larasnya dari mikrofon yang sudah rusak. Ini paku yang sudah kita gunakan dengan sendal kita masukkan enggak agak lebih dalam sedikit seperti ini kemudian ini soft red. ini sengaja saya gunakan agar mudah dicopot bisa dicopot-copot dan ini juga bisa digunakan peluru seperti ini dari jari-jari dari paku juga bisa nah ini mudah dicopot dan mudah dipasang bisa pun dimasukkan lewat atas ya Nah ini sudah siap nanti kita akan coba tes lagi Ini para sahabat semua, kalau sudah menggunakan spiritus, hati-hati untuk melihat ke dalam tabung. Ini, saya coba masukkan lagi, apakah dia longgar ataupun ah Sudah mantap Ini. ini pelurunya ada tiga dari paku dan sendal yang saya buatkan dilobangin dengan besi tadi dengan laras besi tadi larasnya juga bisa digunakan dengan laras pipa biasa pipa listrik ya yang lebih kecil Nah, seperti ini sobat. Kita masukkan lebih gampang. Nah, sudah siap sobat semua? Cukup mudah membuatnya senapan PPC dari tenaga spiritus. Untuk yang sudah begini Jangan coba-coba Kalau sudah mengisi spirtusnya Melihat ke dalam Bisa hangus Itu apa jidatnya Jadi sangat hati-hati Menggunakan senapan PPC Dengan menggunakan Spirtus Ini pelurunya dari Ceruci sepeda mudah kita masukkan ya Gampang, kita buka-buka. Kalau misalkan ada yang macet, mudah kita copot, mudah kita pasang kembali. Nah, kita menggunakan spiritus. Spiritus yang sudah diisi ke dalam botol minyak wangi ini kalau misalkan sudah diisi dengan spiritus, hati-hati melihat ke dalam tabung seperti ini Usahakan sebelum diisi skirtus di dalamnya sudah pas jarumnya ya seperti tadi jangan coba-coba melihat ke dalam ataupun menekan pemantiknya bisa hangus sidatnya. Di sangat hati-hati menggunakan senapan spiritus yang pernah melihat gelombang dalam Oke okay, kita coba tes lagi ke batang mangga yang belum ada ini. kita coba tes sekitar uh, 15 meter saja coba tembak ke batang mangga itu. Oke okay, sahabat semua terima kasih karena telah menonton channel ini, terus subscribe dan ikuti, saling follow, saling like, saling share agar kita sama-sama sukses. Kita gunakan ini pelurunya. Yang ini agak sedikit oleng kayaknya karena kurang pas dari saya bulatinnya. Kita isi ganes kertas sempurna sekitar empat kali ya usahakan jangan basah itu jarum di dalam kita tutup apa?